listrik bosku eh salam listrik salam token bosku salam token kali ini ini bosku kita akan ini bosku saya akan hmm, mengulas tentang skuter listrik bosku ya yang lagi viral-viralnya ini bosku yang lagi viral-viralnya ini skuter listrik modelnya mirip Xiaomi bosku Xiaomi Meja yang 365 itu ya, model sama speknya pun juga sama. Tapi ada yang bilang memang ini Xiaomi M365 atau gimana, saya juga belum tahu jelasnya. Ini tipenya emang Xiaomi M365 atau mungkin tembaknya Xiaomi bosku. Soalnya kalau... Xiaomi itu pasti kan rata-rata untuk aplikasinya, untuk setting, setting, untuk setting semuanya untuk misalkan setting, kalau skuter kan rata-rata harus didorong bosku ya didorong dulu baru kalau udah jalan sambil dikas. ini bisa disetting langsung digas jalan terus untuk penguncian juga ketika dikas nggak bisa jalan juga disetting lewat aplikasi nah kalau untuk yang memang produk originalnya Xiaomi itu pakainya Xiaomi Mi Home biasanya jadi memang aplikasi bawaan dari Xiaomi-nya gitu loh. Nah, kalau yang ini itu pakai apa ya? WeHow. WeHow ya, pakai WeHow, Bosku. Pakai WeHow. Terus ada yang pakai Lenshot juga. Itu rata-rata di manual book itu ada. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa saya kategorikan tembakan Xiaomi meja, Bosku. Soalnya kan kalau yang produk originalnya Xiaomi kan harusnya kan Xiaomi Mi Home. Nah ini kan pakai aplikasi lain. Tapi kalau masalah itu saya juga kurang paham lah. Yang penting ini kalau spesifikasi, spesifikasinya sendiri satu banding satu sama Xiaomi. Jadi untuk motor powernya 350 watt, baterainya juga sudah pakai lithium 36 volt. Untuk apanya juga itu bosku. Untuk kecepatannya juga sama, maksimal 25 km per jam. Ada tiga kontrol kecepatan, mulai dari ECO, drive, sama sport. Terus juga ada jarak tempuh, bosku. Jarak tempuhnya juga sama, kurang lebih sekitar 25 km, 25 km-an, bosku. Jadi sama lah, bosku, mulai dari tampilan, sama speknya. Itu mirip satu banding satu dengan Xiaomi Meja, bosku. Ini kalau nggak salah skuter listrik tipe S 2 ini, masalah di sini juga nggak ada brand atau mereknya apa, jadi nggak tahu. Cuman ya mungkin saya asumsikan ini tembakannya karena aplikasinya itu tadi bosku. Kalau Xiaomi kan dia kan pakainya kan Xiaomi Mi Home. Cuman enaknya bosku, saya juga pernah dapat info ada trouble kerusakan si gue waktu itu. Nah itu saya ke teman saya itu kalau misalkan mas apakah bisa mas? Baterainya ini diganti bisa bisa aja mas. Waktu itu kan memang trouble baterainya ngedrop. Kebetulan baterainya ngedrop dan harus diganti. Saya tanyakan ke teman saya, katanya memang bisa mas. Cuman kalau Xiaomi, mohon maaf mas, nggak bisa. Saya tanya usul asal usulnya kenapa? Itu katanya bilangnya itu karena kalau produk Xiaomi BMS-nya di password. Nah, yang tahu passwordnya kan pasti pihak perakitan. Nah, makanya enaknya kalau misalkan untuk perangkat seperti ini, kalau misalkan bos-bosku nih, kalau misalkan baterainya sudah ada yang drop atau mungkin ganti untuk perbaikan atau mungkin untuk pergantian baterainya mudah di Indonesia sini, bosku. Nah, mungkin itu aja intermesunya, bosku ya, untuk masalah keunggulan dari ini yang bisa diunggulkan itu di ketika pergantian baterai. Kalau untuk speknya sama, satu banding satu. Terus untuk apa namanya itu? Untuk tampilan juga sama. Sekarang lanjut aja, Bosku ya. Ini dia sudah menggunakan disc brake. Remnya cuma belakang aja, Bosku. Sudah ada stand sampingnya ketika naruh enak. Nah, ini bisa dilipat. Praktis sudah dibawa juga. Terus ukuran ban, bannya 8,5 inci, Bosku ya. 8,5 inci. Nah, enaknya dia pakai ban hidup bukan ban mati. Jadi kalau misalkan sudah aus, sudah tipis dan harus diganti tinggal diganti aja. Modelnya simple, jadi bawahnya juga praktis. Nah, ini tinggal dilipat. Ini taruh sini, Bosku. tinggal diceklekan sini nah ini tinggal angkat aja bosku nah seperti ini jadi sangat simpel sekali bosku skuter listrik yang kecil ini bosku oh ya untuk kemiringan bosku kekuatan kemiringan untuk naiknya tanjakan ini katakan misalkan tanjakan itu 15 derajat bosku kalau unit skuter ini bosku maksimal 15 derajat untuk beban yang bisa diangkutnya itu 100 kilo. dewasa bisa pakai, anak-anak bisa pakai kecuali teman saya bosku, ada teman saya yang bebannya 100 kilo lebih bosku itu nggak bisa bosku enggak bisa pakai, kasian dinamonya nanti bosku terus sudah ada tombol belnya bosku, belnya lucu bosku es krim, es krim untuk posisi baterainya di dalam sini dan enaknya jadi udah waterproof, Bosku. Sudah waterproof. Jadi tahan air. Tahan air. Jadi kalau hujan pun dipakai enggak masalah. Monggo silakan. Soalnya tertutup rapat ini, Bosku, baterainya di sini. Depan depan belakang ban hidup, cuman penggeraknya ada di depan. Nah, ini coba kita nyalakan, Bosku ya ini kita nyalakan bosku nah ini tombol gas ini buat pengunci yang tadi ketika mau dibawa dilipat posisi gelipat nah ini ada lampu ini perbedaan kecepatan sport paling kenceng kita cek bosku ya Lampu ini kita pindah ke ECU dua kali, bosku ya. Kalau kan, nah ini harus didorong dulu, bosku. Nah, aplikasinya itu namanya ada nanti, bosku. Kalau misalkan bosku ingin ngatur ketika dia nggak perlu didorong baru jalan. Langsung digas bisa jalan. Itu aplikasinya ada di manual book Itu nanti tinggal di-scan aja, nanti bisa diatur di situ. Nah, untuk tempat pengecasan, Bosku. Ini di sini. Ini buat tempat pengecasan. Pengecasannya di sini. Nah, ini kurang lebih itu 4 45 jam udah penuh dari kondisi baterai mau habis, Bosku ya. 45 jam udah penuh. Di posisi tasnya di sini. Nanti pembelian unit pasti dapat chargernya. Mungkin oh ya, yeah, untuk harga harganya sekitar harga di angka 5 jutaan, Bosku. Nah, kalau misalkan Bos-bosku tertarik bisa kunjungi toko terdekat di wilayah Malang, Surabaya, Mitra Jati e Baik. Cuman kalau untuk yang di luar wilayah tersebut bisa melakukan order melalui WA atau mungkin bisa juga melalui e-commerce, tapi ini saya infokan lagi bosku ya kalau misalkan pembelian WA yang mengatasnamakan senamakan mitra sejati dan nanti transaksinya diarahkan ke rekening pribadi dengan harga yang menggiurkan mungkin bosku antara 950 itu jangan ditanggapi bosku, itu positif penipuan soalnya kita semua, kita ini sudah Kita ini sudah sepakat, bukan sepakat bosku, memang sudah aturan dari kantor ketika ada transaksi di luar sana Meskipun permintaannya dari pembeli transfer atau kita memang mengusahakan kondisinya harus transfer Kayak misalkan pengiriman luar kota atau gimana Itu yang dipakai rekening kantor, bukan rekening pribadi bosku ya Jadi sudah banyak dari apa namanya orang-orang di luar sana yang udah transaksi mengatasnamakan mitra sejati tapi transfernya ke rekening pribadi bosku nah itu yang pasti barang tidak akan sampai bosku soalnya dengan harga yang menggiurkan murah gitu loh bosku jadi jangan ter tertarik harga murah tapi nanti ujung-ujungnya Sibun Sibun bosku, Sibun itu Amsong, Amsong itu katanya apa ya bosku ya ketika kita udah melakukan transfer transaksi tapi barang enggak datang-datangnya memang enggak datang itu namanya sipun. Nah, ya kayak gitu, Bosku. Jadi, ya, mau enggak mau lebih baik cross check dulu. Tapi kalau misalkan ada yang menawarkan, silakan silakan Kak order ini nomor rekeningnya, dicek kalau misalkan rekening atas nama pribadi udah enggak usah ditanggapi, Bosku. Mungkin itu aja, Bosku ya. Kalau ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan bisa melalui kolom komentar, jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang jangan lupa subscribe, like, share dan komen bosku ya mungkin cukup segitu aja salam token bosku